Pengantar kitab Nahum, buku Nabi Nahum ditulis untuk memperingati jatuhnya kota Niniwe, ibu kota bangsa Asyur, musuh bebuyutan Israel. Peristiwa itu terjadi menjelang akhir abad ke-7 sebelum masehi dan dianggap sebagai hukuman Allah atas bangsa yang kejam dan angkuh itu. Garis besar isinya adalah hukuman terhadap Niniwe, Fasal 1 ayat 1 sampai 15, dan jatuhnya Niniwe, Fasal 2 ayat 1 sampai Fasal 3 ayat 19.